Lawan seterusnya Hassel Tim aku Kebiruan City, Kilat Pening Bag Shushi dan Kerang Start fight No lagi laju dari Kebiruan Mujo tak mati Satu Beyblade Dan No pun tersungkur. Aku kena tukar Pokemon Pokemon dia semua laju-laju Kilat pula hampir nak mati Aku halau je dia pakai raw Aku tukar ke Pening Bag Aku agak Ice Beam boleh one hit Hexorus Sekali aku silap Pening Bag pun mengikut adiknya ke syurga Kerang settlekan Hexorus Dragalgear kembali Ada pula Thunderbolt, kena tukar lagi City dapat tank Thunderbolt Tapi lepas Ice Spinner, Siti kena poison Aku mengambil keputusan untuk korbankan City Sebab tak ada jalan lain City hantar satu lagi Ice Spinner dan tamatlah riwayat satu lagi Pokemon aku Kenapalah tak kritikal Aku bunuh Dragalgear dengan Sushi Sushi pun setelkan Flapple One hit je Dan tiba lah masa untuk Ace Pokemon Hustle, Bex Calibur, Dragon Terra Aku dah yakin sushi boleh one hit guna dragon pass tapi Hessel pakai plot armor. Base tak mati. Dengan satu glide flash yang menipu, sushi pula menjadi mangsa. Last beyblade dari kebiruan menamatkan perlawanan. Hessel jaya dikalahkan. Memang mencabar sungguh Elifor ni, tambah-tambah kalau Nazlok. Tiga pokemon menjadi mangsa kali ini. Apa yang tinggal untuk aku menghadap kita, champion kita? Aku pun tak pasti.